Teruntuk Juni Dan semua kisah indah yang telah usai Di bulan ini Tepat di bulan Juni beberapa tahun silam Seseorang pernah datang memberi warna baru di hidupku Aku yang tadinya masih terjebak dengan masa lalu berhasil buat pulih tanpa sadar ia berhasil membuatku jatuh cinta di bulan ini tepat di bulan Juni beberapa tahun silam aku pernah memperjuangkan seseorang yang kuyakini akan menjadi pelengkap hari-hariku Seseorang yang dengannya aku ingin menua bersama. Seseorang yang dengannya aku ingin mewujudkan semua mimpi-mimpi indah. Tanpa ragu ku minta ia pada semesta. Tapi ternyata semesta meminta aku melepaskannya. Padahal... Menggenggamnya saja aku belum... Dia datang hanya untuk singgah sebentar Bukan untuk tinggal selamanya Apa kabar iya hari ini? Semoga senyumnya masih merakah indah Senyuman yang berhasil membuatku terlalu dalam mencintainya Kudengar sekarang ia tidak sendiri. Seseorang berhasil memenangkan hatinya. Sedang aku masih di sini dengan rasa yang sama. Rasa yang dari awal tidak pernah aku menangkan. Masih berjuang untuk sembuh sendirian. Entah seberapa kuat aku bertahan mencintainya. Jika semesta memaksa aku melepaskannya, aku bisa apa? Sampai jumpa di titik terbaik menurut takdir. Semoga harimu akan tetap menyenangkan. Terima kasih pernah membawaku keluar dari gelapnya masa lalu. Terima kasih sudah menjadi patah hati terhebatku. Kini merelakanmu adalah bentuk mencintai sesungguhnya. Dimanapun kamu sekarang, doaku selalu bersamamu. Kita adalah dua anak manusia yang dipertemukan semesta. Walau berakhir tak bersama. Untuk petualangan ini, mari kita ketuk pintu yang sama, membawamin paling serius seluruh dunia. Sanding rintik-rintik yang gemas dan merayakan, amin paling serius seluruh.